Oke okay, guys ya Kembali lagi bersama Romoto Vlog ya guys ya Iya kamera kenapa cu Oh enggak Duh udah lama gak konten nih Baru konten lagi sekarang <laughs> Dan sekarang kita konten pakai motor Gas gas Biasa tapi ini udah pakai baju baru, udah di dekal sekarang karena ntar dekalnya baru beres. Anjay ganteng ga tuh dekalnya sangat anjay, suara apa suaranya apa warnanya, warna sama motifnya. Ini juga pakai headlamp baru, headlampnya pakai Beta RR ini dari HRV Baju baru, headlamp baru, pokoknya serba baru Anjay. Kita ke ini dulu nanti, nanti kita cari tempat lah ya tempat agak-agak kosong gitu. Terus kita review dikit dekalnya, baru baru dua hari dipakai dekal nih. Kita ke baru, situ ada tempat kosong di bawah. Taman apa sih namanya tuh? Kita ke situ aja. Ada orang nggak? Gak ada ya kan? Apa kita? Oh ada jual minuman Mau beli teh pucuk tadi ya. Kita review dikit-dikit deh kali ya kan Nah di sini agak panas sih Boleh naik ke atas itu guys sih Boleh kayaknya ya Sini aja lah Kita review dikit-dikit Sambil pesan kopi dulu Uang Kopi satu Good, good, good, good Eh Ini ya no. Krimi latte Krimi latte Air panasnya sedikit aja emang Air panasnya sedikit Sisanya air dingin Saya gak suka kopi panas Oke, okay, sukanya kopi hangat Anjay deh Ntar kita setting kameranya dulu Takutnya nanti terlalu ini uh, Kece motornya jadi ini dia dekalnya ini dekalnya dari Dirty Harris Graphics. It's a lot, I sell every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, It's a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see what the negativity But I just like life right ini dia logonya mana ya ini Dirti Heros Graphics jadi buat kalian langsung aja kepoin Instagramnya di RTRS Graphics untuk dekalnya dan untuk aparelnya Dirti Industri kita mulai dari bahannya untuk bahannya ini dekalnya pakai bahan orajet terus untuk laminasinya ini pakai laminasi glossy laminasi glossy tebel jadi yang paling tebel yang premium untuk harganya kalau yang paling harga Apa yang laminasi premium itu yang tebal Paling tebal itu Tergantung motor sebenarnya Jadi kalau untuk 250 kayak gini Ini kan bodinya gede Kalau yang 250 kayak gini Jadi karena bodinya gede Pasti dia makan banyak kertas Jadi untuk harganya itu kalau yang premium Sekitaran 900 sampai 1 jutaan Dan untuk yang biasanya Yang laminasi biasa yang tipis itu di bawah itu Ya 700an lah 700-800 lah Untuk yang laminasi biasanya kalau untuk yang motor 150 kayak kayak LX 150, CRF 150 atau WR itu yang bahan premiumnya yang paling tebal cuma 650 ribuan. Itu udah dapat bahan yang premium yang udah paling tebal kayak gini. Dan untuk yang bahan biasanya palingnya 300 ribuan lah. Itu dijamin paling murah anjay. Emang paling murah sih di Tiaros Madekalnya. Terus untuk laminasinya itu tadi laminasinya pakai glossy yang paling tebal premium. Ini dia desainnya, suka sama desainnya, kayak gimana ya? Pokoknya, kalau untuk di Terros tuh, dekalnya tuh desainnya punya ciri khas sendiri gitu. Nih Jadi, ada vektor-vektornya kayak gini, jadi beda-beda sama yang lain lah, beda dari yang lain. Terus, desainnya juga sangar kayak gini ya kan? Anti mainstream, gitu di saat dekal-dekal lain yang hanya ya mungkin simple, hanya kayak garis-garis kayak gitu, di Terros mah enggak tampil beda gitu. Desainnya beda sendiri, pokoknya kalau udah ngelihat desain kayak gini model desain kayak gini dekalnya tuh udah pasti diri-iru karena ya emang beda sendiri sih nggak ada lagi yang desain kayak gini kalau ada mungkin paling niru pernah ada yang niru dekal WR kan yang WR saya tuh ada yang niru itu tuh nirunya persis anjir dari jauh mah dilihat sekilas persis mirip-mirip apa bener-bener mirip gitu tapi pas di-zoom dari dekat ternyata Kan yang punya saya itu ada vektor-vektor hitamnya, jadi hitam-hitamnya itu kalau kita lihat dari dekat itu, itu berbentuk gambar. Nah, kalau yang niro itu hitam-hitamnya itu berbentuk bercak gitu, bercak-bercak warna hitam doang, jadi bukan gambar vektor. Jadi dia nggak bisa niro detailnya itu ya, mungkin dilihat sekilas mirip tapi detailnya mah dia nggak dapet nih. Untuk bagian spok berdepannya nih, headlampnya, headlampnya pakai HRV yang beta, RR cuma ini kemasukan air anjir gara-gara kemarin dicuci kayaknya ini ada apa sih namanya custom buat barpet juga barpet stang ini dia tapi ini nggak nggak nggak nggak sepaket sama decal ini ya request sendiri lah bisa request sendiri jadi untuk barpet stang buat kalian yang motornya misalnya pakai barpet stang kayak gini itu bisa di custom sendiri untuk lapisan busanya jadi bisa pakai desain sendiri ya kan mau pakai nama gambar atau apa bisa cuma kalau nambah kayak gini pasti nambah biaya karena ini nggak nggak termasuk sama decal jadi kalau untuk decal itu full body masuknya ya decalnya untuk full body sama swing arm swing arm cover shock kalau untuk yang kayak ginian apa cover barpet kayak gini barpet stang nggak nggak termasuk nambah biaya sendiri cakep anjir desainnya suka gitu sangar kelihatan tadi. rame tapi gimana ya ramenya nggak nggak rame orak gitu dilihat dari jauh ganteng ini apalagi bahannya kan bahan laminasinya kan glossy kelihatan tuh mengkilat ini mengkilat pisan ganteng pokoknya, mah. jadi buat kalian yang pengen bingung nih masih bingung nyari decal untuk motor motor kalian saya bisa sih buat motor lain juga kayak sport atau matic kayak gitu cuma kalau ada polanya ya bisa jadi cuma ya lebih kebanyakan orang mesen buat trail atau super motornya jadi buat kalian yang pengen nyari bikin dekal buat trail atau supermoto kalian terus bingung pengen yang murah tapi bagus kayak misalnya kan banyak tuh yang murah tuh pernah sih pernah nyoba yang harga 400 ribuan 300 ribuan ya kekurangannya lemnya nggak lengket jadi baru dipasang tuh udah ngelotok terus sama laminasinya laminasinya tuh lepas banyak yang lepas makanya udah nggak beli lagi udah tobat <laughs> jadi buat kalian yang nyari murah tapi awet nggak murahan lah istilahnya premium lah murah tapi premium langsung aja kalian ke instagramnya dirtiars graphics nanti disitu situ ada whatsappnya kalian bisa langsung whatsapp adminnya bilang mau order decal gitu aja atau mau sama andek apa desainnya pakai yang punya saya yang ini atau yang wr juga bisa kan yang wr tuh dirtiars juga kalian mau pakai desainnya bisa langsung aja ke apa whatsapp adminnya bilang aja mau pakai desainnya arul mau pakai yang ini atau yang wr desainnya gitu tinggal bilang aja dak. Tapi kalau minta mentahan dekalnya kayak gitu, nggak akan saya kasih soalnya nggak ada juga di saya. Jadi ya, menghargailah Orang udah desain capek-capek ya kan, masa kalian order di luar gitu. Terus kalian tiru konsepnya, tiru desainnya, ya nggak menghargai itu. Kalau bisa, mah order di situ, di di, di, di, di Rose, jadi desainnya pakai dari situ. Bukan minta desain, terus di, order dekalnya di luar. Nggak enggak, enggak akan saya kasih kalau gitu. mah. <laughs> Oke, okay. kita sekarang lanjut lagi, mau ke Faisal dulu. Mau Berbincang-bincang hangat Anjay Oke Kita lanjut Udah lama nggak Monten kayak gini aja. Udah nggak nyampe setahun sih Waru juga berapa lama ya. Bandung mah selalu macet ya. Macet terus pokoknya Gak macet bukan Bandung ya. Ini panas cuacanya lagi bagus Kadang lagi panas ya kan, lagi panas-panasnya, bentar ada polisi nggak, oh, Enggak ada, biasanya di sini ada, lagi ini kan, lagi operasi patuh soalnya Biasanya tuh kalau lagi panas-panasnya ya kan, cuacanya terus tiba-tiba mendung ya, tiba-tiba hujan, kayak jelas nggak bisa ditebak ya, kayak cewek, kayak moodnya cewek maksudnya Kita masuk. kemarin gasat ke mori berapa kali? Ya? Dua kali, tiga kali gitu. Soalnya yang minggu-minggu kemarin tuh, yang minggu hari tanggal berapa ya? Itu pasan mori di 72 pada diangkut jauh motornya. Jadi biarpun di dalam gitu diangkut, dan polisinya bawa ini apa track apa sih namanya yang, yang biasa buat angkut-angkut mobil, motor tuh yang tingkat. Polisinya bawa itu anjir bawa dua trek kalau nggak salah dua trek apa satu trek gitu motor semua penuh dalam trek aja. itu pas tanggal dibawa eh udah lupa juga sih hmm. udah dua minggu yang lalu sih terus yang kemarin juga yang acara acaranya 72 itu 72 tuh apa sih Sun Sunmoring and Ride Fun apa gitu itu juga sepi anjir gara-gara Emang acaranya teh pas lagi operasi ya. Kan kosan tuh di pinggir jalan, biasanya itu jalur-jalur sanmori Hari minggu tuh biasanya kalau Sanmori itu pasti udah suara knalpotnya, ngengeng dari bawah punya rame bisa. Tapi pas minggu kemarin tuh sepi, kayak gak ada suara, kok kayak sunyi gitu hari minggu. Pasti ingat oh iyalah masih masih apa? Operasi patuja ya kan seminggu atau dua minggu itu kalau operasinya itu fokus ke knalpot racing ya. knalpot racing, melawan arah ya ide. jadi ya biarpun motor anda lengkap, spion semua tapi kalau knalpot racing tetap saya ketilang anda tidak mau ketilang, jangan pakai knalpot racing pasang spion semuanya dilengkapi. jangan nanya knalpot yang anti-tilang apa enggak ada anjir knalpot yang anti-tilang ada sih tiga yang tiga suara itu kalau mau ya pakai itu, yang knalpot 3 suara jadi bisa mode sport, terus apa ya silent, gitu sama apa gitu, street. Itu yang anti bilang. Jadi kalau ada polisi cing, langsung tarik tuasnya balik ke suara standar, nggak ada suara. Cuma kebanyakan orang kurang suka sama model emang sama kenop yang tiga suara itu. Emang modelnya panjang sih, ya. Iyalah, panjang soalnya kan dia pakai tuas. Ada tuasnya, tuas buat narik ininya. Apa saringan udara? Saringan knalpotnya biar bisa ganti-ganti. Kalau di sini, udah, udah udah pasti macet. Ambil kanan aja Soalnya pasti di bawah sana macet Di lampu merah Tidak mungkin tidak Soalnya udah Tiap hari, tiap jam, tiap waktu, jam detik jam, Tiap menit itu mah daerah situ Macet terus Macetnya lampu merah sih Cuma ya lumayan lama juga Lampu merah faster sih. Jadi gitu Banyak yang nanya Bang, kenapa nanti tilang saran? Kenapa nanti tilang gak ada? Anjir, kenapa nanti tilang mau pakai knalpot Norifumi? Apapun juga, kenapa apapun yang suaranya dibilang adem atau apa? Kalau ada polisi, ya hoki-hoki ya. Kalau polisi yang ngeliat lihat, udah hoki gitu. Ya. <tasi> Tapi kalau razia tetap kena sih. Jadi, kalau takut ketilang jangan pakai kenal racing. karena ya itu udah resiko pakai barang ilegal istilahnya bukan bukan ilegal apa gitu kan ada yang namanya legal street legal sama yang itu ilegal jadi boleh dipakai di jalan raya dan tidak boleh dipakai kalau takut ketilang ya udah mending apa motornya di standarin aja. Jangan dimodif aneh-aneh gitu, jangan dimodif-modif maksudnya Di sini ada jumpingan, enak jumpingannya, mana? Ya? Tapi lihat dulu sepi nggak? Anjay, <laughs> enak aja jumpingan Wih macet, macet, macet, macet, macet, macet, macet. anjir di di tol ya. Eh gila padat kayak gitu aja, ya. aini gak akan bertahan ya kalau macet kayak gitu dalam mobil deh ya. makanya aku lagi di sini macet juga ya makanya kalau kemana-mana tuh anjir emang bener lebih enak pakai motor gitu ya emang sih pakai mobil emang gak kehujanan gak kepanasan tapi kalau macet stres di dalam ya sedangkan ya, pakai motor ya bisa slap slip slap slip kayak gitulah jadi kalau macet teh bisa cepet nyampe ya. jadi kayak misalnya Ah, di sini mau ke sini, mau ke sini. Rencana tuh gak gagal gitu gara-gara macet. Kan kalau macet kan jadi tertunda. Pokoknya Bandung mah mana-mana pasti macet. Nih, di sini lagi pasti. Kalau di sini mah tiap sore pasti. Kalau tiap sore tuh udah padet sini mah. Jalan tuh satu-satu, satu meter, satu meter kayak gitu. Gak nyampe satu meter juga sih. jalanan macet parah ya. Ngap anjir pakai laminin tek. Hidung tek ketekan terus ya. Woi, batu cuk. Siapa yang naruh batu? <laughs> Assalamualaikum. Hah? Gear-nya replika. Hah? Dari rumah bang Dari kosan Eh dari dia tadi nganter kamera Nih di replika hat coba kita lihat Ganteng gini ini kalau dipasang di WR nih cakep nih Jadi ini replika KTM 99% menyerupai original Dari ukuran semua Yang import ini mah dari luar Kalau untuk bobotnya sama aja ringan tapi nggak tahu beda mungkin sama yang ori untuk bobotnya ringan masuk masuk masuk air kemarin pas dicuci kayaknya ini harganya yang replika nih ini berapa sih kalau PNP berapa enam juta kalau enggak Oh, 55. Jadi, ini itu settingannya buat KTM, jadi nggak PNP. Bisa buat KLX, like CRF, WR, tapi harus setting PNP. Pokoknya, apakah kalau sama setting PNP di motor ya 6,8? Eh, iya, 6,8 tadi kan? Kalau nggak sekalian setting mah, ya 5,5. Ini swing arm, YZ, eh, YZ, <laughs> WR, WR, merek Scarlet Ringan nih, swing arm anjir, ringan pisan Aluminium soalnya enteng anjir Kalau ini udah PNP buat WR, ada juga buat crf Itu oh, Itu masih banyak tuh, ada perintilan-perintilannya. Aduh nggak ada KLX lagi. KLX belum diambil. Oh, ya. mau bikin tik bikin tiktok hah? mau bikin tiktok ini ada real jam juga ini merek apa sih? oh delkevig ini mah delkevig delkevig, delkevig ini buat WR karena dudukan kunci kontaknya di kiri WR ini ada sparkbor-sparkbor semua makanya banyak lah motor-motor sebenarnya ada cuma dipindahin karena terlalu penuh ini ada wheel set juga kalau ini buat. Ini kayaknya WR bukan WR kayak KLE kayaknya ini, dari Tromolnya. Eh, nggak Tromolnya WR deng, belakang. Tapi nggak tahu antara WR sama KLE lah. Ini merek Scarlet. Nah, Scarlet biru. Cakap aja kalau kalau Scarlet itu warnanya lebih bagus gitu suara biru, scarlet lagi warna birunya, warna merahnya bannya pakai Corsa R93 sama kayak yang saya pakai di gas-gas cuma ini ukuran depannya 120 per 60 ring 17 yang belakangnya paling 140 Mana sih oh yang belakang 150 anjir gede juga 150 per 60 masih muat sih, sebenarnya kayak arm standarnya WR pakai 150 yang belakang. Masih muat soalnya dia lebar frame standarnya. Eh ngantuk. <laughs> Oke, okay, kita balik. Tadi habis masang itu apa? Handle kiri kanan satu set. Pakai Hiotek biar bisa dua jari satu jari lah maksudnya aduh co, ada bapak polisi di depan anjir hati saya kok merasa deg-degan anjir tapi ada yang lebih parah, cu Bonceng tiga nggak pakai helm. Ini kayaknya keretanya masih dicelengin, ya. Oh, nggak ada yang ada itu. Wih, masinisnya ngelakson kain, cu Sama yang diliatin gini kan? cu ini perakson aja, ya. kenal kayaknya teman lama mungkin aja esok kenal ya. Bismillah aja lah ya. <Song> Jangan bilang mama nanti mama bisa marah-marah hati saya deg dug di tadi bapaknya ngelihat anjir tapi untung hari ini masih ada hoki masih bisa kepake ya. <laughs> Sumpah ini kalau ngeliatin teh kalau ngeliat yang hijau-hijau gitu hati teh kayak gimana gitu. <laughs> ah, antara putar balik lanjut mau putar balik nggak bisa rel kereta ini. Putar putar balik tiba-tiba kereta datang ke Samar saya sumpah tadi deg-degan nih, pas jalan ngelihat, oh udah nggak ada. Tapi udah firasat, ah ini kayaknya mah pas di putaran apa di tempat muter bener Jo, ada tiga lagi. Ditambah tadi Pak polisinya yang ngelihat lagi, aduh, tambah deg-degan lagi, kayak kayak kayak apa ya, kayak diliatin doyan. Apakah ini yang dinamakan, dinamakan jatuh cinta? Ay? Hatiku selalu deg deg dup jika ketemu Pak Polisi. Tadi mah kayaknya pakai helm jadi ketilang. Tapi nggak tahu deh. Yang... Aduh. Oke, okay, jadi mungkin cukup sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Tadi udah nge-review decal deka dikit. Untuk video review modifikasinya nanti ditunggu aja pokoknya secepatnya kalau apa? Speedometernya udah dateng. Oke. Okay? Ditunggu nanti video-video selanjutnya. See you next video.